serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilal Tentunya Baiklah para sahabat menemani santai Malam kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar Di kabar pertama pastinya kita merindukan banget ya Bang Fatih Yang sangat lucu dan sangat menggemaskan Masya Allah nah? Sebentar lagi dia Bunda El Ini akan ulang tahun Masya banget ya Ulang tahun di satu tahun bulan depan Bulan Desember Mudah-mudahan ya Abang Fatih Selalu sehat, selalu bahagia Dan semoga selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya Ada kejutan spesial untuk warga Konoha Ada postingan Papa B saat dinner bersama tim Toba Boys Ini kejutan untuk semuanya persahabatnya pecinta Leslar Bakal ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari Papa Bilar Dengan tim Toba Boys Ini keren banget ya diunggah kembali juga oleh Bagas ini bakal ada sesuatu kejutan yang sangat luar biasa Dari Papa Bilar bersama Toba Boys Doakan saja para sahabat ya Mudah-mudahan Ada kabar baik Ada kabar bahagia yang kita dapatkan Dari Rizky Bilar Dengan Toba Boys Super Soccer Club kita selalu mendoakan, kita selalu mendukung apapun itu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat disimak di unggahan semesta merindu. Ini ada sebuah percakapan komentar ya, dari salah satu fans Leslar dengan Marwah MC. Perhatikan persahabatan ya, dari akun Misriani370 mengatakan, Min, nanti malam kalau ada tuh Papa BBL main bola live ya di Instagram, marwah FC. Langsung dijawab bersahabat, kalau live banyak media datang. Tuh bersahabat ya, disimak nih kalimat jawaban komentar dari Marwah FC, kalau live katanya banyak banget media yang datang. Kita lihat juga jawaban dari Min Sriani 370. Hahaha lucu ya Katanya dah dibaykot tapi media datang Nyari terus semangat meruah Ada juga tanggapan dari meruah Percuanan duniawi memang membanggongkan ya Katanya itu Aduh persahabat ya cukup tahu aja ya kita semuanya Emang sangat membanggongkan sekali Hingga komentar pun banyak juga diberikan Salah satunya persahabat dari akun Rehana itu aku mengatakan Padahal media yang nyari-nyari Tapi diberitakan kemunculan Bumbang bawan gak kasihan artis lain gak kesorot WKWK -WK. Oh iya cuma kisah mereka yang menarik dan mengandung cuan Tuh persahabat yang Leslar emang selalu beda Selalu dicari-cari oleh wartawan dan media manapun Kita hanya bisa berdoa semoga Leslar selalu bahagia Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan selanjutnya persahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Ya sudah lama banget nih Nggak bahas outfitnya Bunda El Perhatikan baju yang dipakai oleh Bunda Lesti Saat mid time dengan Kak Sania Dan Kak Marji juga Kaosnya dipakai persahabat ya Ini dibanter seharga 1.624.764 rupiah Masya Allah Bunda Lesti Baju kaos aja satu jutaan lebih Hampir mendekati 2 juta Luar biasa Masya Allah Berkah Barokah rezekinya dan semoga rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian persahabat di Simbang juga ada postingan kalimat dari Alfat 21 Alfat Tumbuhlah besar menjadi seorang kesatria yang gagah, berani, dan bijaksana Tumbuhlah menjadi pribadi yang takwa dan berguna bagi nusa bangsa dan agama Amin Masya Allah banget ya Anak solehnya Lesti dan Bilar al Memang luar biasa Semoga telah menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana Kemudian disimak juga persahabat ada Tentunya teka-teki lagi nih Mengenai tempat tinggal Leslar saat ini di apartemen ada unggahan dari akun lawan aing bersahabat ya Di sini, tentunya memperlihatkan suasana apartemen yang sangat indah dan bersih banget Namun dibikin salvok juga bersahabat ya dengan beberapa kalimat tanggapan komentar Dari akun Wayaryanda, apa mengatakan Kayaknya pernah lihat itu sofa Wow, ini teka-teki lagi bersahabat ya kita lihat nih dari akun Rizky Dede mengatakan postingan. Tuh, ada yang bertanya postingan siapa? Kita lihat jawabannya. Lihat di feed Dede yang terakhir yang iklan itu. Kan sofanya sama, lukisannya sama. Katanya tuh, wow. Ini kejutan juga untuk keluarga Konoha bersahabat ya. Kita lihat nih unggahan saat postingan Bunda Lesti iklan. Ini dibikin salvok banget ya. Ini bener-bener. Luar biasa mata elang dari Leslar Lovers. Masya Allah, ini keren banget ya. Sudah tentunya terjawab teka-tekinya. Ternyata luar biasa. Tempat tinggal Bunda Lesli, Papa Bilar, dan Abang El. Begitu mewah, begitu bersih, dan sangat nyaman. Masya Allah. Mudah-mudahan, idola kesayangan kita selalu sehat ya. Kita bangga melihat postingan ini. Dan kita lihat juga persahabat yang di postingan sebelumnya. Ini adalah tempat tinggal Leslar. Masya Allah, ini keren banget. Persahabatnya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Leslar kembali bangkit, kembali memberikan kebahagiaan kejutan untuk kita semuanya sebagai fans yang sangat merindukan, fans yang sangat mensupport dengan terus karya-karya Lesti dan Rizky. Billar. ini keren banget, Masya Allah mudah-mudahan juga persahabat ya kita mendapatkan cidukan vitamin terbaru lainnya jangan kemana-mana persahabat ya terus ikuti channel DIPA TV yang akan memberikan kabar baik, kabar bahagia dan spesial dari Lesti dan Bila ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh